dari kon kerja barang nggak malas satu satu satu satu ngopak ngopi nongol mana lo kerja kana narik kana lo, mau bapak iya divirus bu, di, enggak mangkat dong mangkat, bu, abu eh, sudah sudah sudah sudah sudah sudah, opo tuh eh, nah ini ya, apa, apa, apa? ini apa Pak RT? coba kundirin ini <tuk> kaya <Karena>, lah <tuk> biasa lah kok biasa lah, si, si, si, biasa lah ini apa? ada apa? ada apa? sebenarnya ada ngerti lo Pak RT Bapak Niku, buatan kurun nyambut damal buatan kurun nari angkot nah, kita sih mau jadi nge nge virus mau apa? usah nge-nge virus pak ini anyway, weh tak sosialisasikan tata cara dan aturan protokol kesehatan weh, protokol kesehatan? iya tau pak? nah, jadi begini Aturan protokol kesehatan agar terhindar dari virus Covid. 1. Pakailah masker saat bepergian atau berada di luar rumah. Yang kedua, jaga jarak saat berada di luar rumah dan jauhi kerumunan. Ketiga, gunakan alat termogan untuk mengetahui suhu penumpang sebelum masuk ke kendaraan angkutan. 4. Gunakan hand sanitizer sebelum masuk ke kendaraan angkutan. 5. Gunakan pembayaran dengan aplikasi virtual atau barcode. Nah, begitu pak. Oh, uh. kalau gitu, saya mau pamit dulu. Eh, oh iyo. saya punya masker. Nah, ini bapak. Oke pak. Tuh. Nah ini bapak naik narik harus pakai fasil dan termogan. Nah itu pakai masker pak. saya pamit dulu ya pak. Oke pak macet <tuk tangan> <tuk tangan>